Kata Allah itu sebenarnya kita telusuri dari apa? Ah, orang tuanya Muhammad. Abdullah. Kan Muhammad juga itu sebelum jadi sebelum jadi nabi itu dia sempat eh, mengikuti waraka Kristen. Jadi jelas ya dia kemungkinan juga Kristen atau agamanya dari orang tuanya Abdullah, orang Quraisy ya, orang Quraisy. Kalau dia Quraisy ini dia adalah orang luar yang tinggal yang migrasi di lingkungan Arab. Dan mereka agamanya adalah mengikuti agama kakek-kakek mereka, Ibrahim, yaitu mereka mengikuti milah Ibrahim. Ya. Tetapi orang Quraisy ya di dalam mengikuti milah Ibrahim, mereka ini sudah uh, tidak murni ya, mereka sudah bercampur paganisme. Mereka menjadikan berhala-berhala menjadi wasilah mereka kepada Allah ya. Tuduhan Islam kan kepada Kristen bahwa Kristen itu mempersukutukan Allah, sedangkan Allah itu tidak pernah ada di dalam kitab kami. Dan kemudian saya tambahkan lagi begini ya dari jawaban Pak Falut itu begini kata Allah itu sebenarnya kita telusuri dari apa orang tuanya Muhammad Abdullah kan Muhammad juga itu sebelum jadi sebelum jadi nabi itu dia sempat Mengikuti Waraka Kristen jadi jelas, ya. Dia kemungkinan juga Kristen atau agamanya dari orang tuanya Abdullah. Jangan ngasal, Pak. Tolong Tolong jangan ngasal, jangan, jangan. jangan, co, Sebentar. jangan, ngasal Sebentar, jangan, jangan. jadi tali pendapat. Jangan janji kita Islam, uh, begini, begini, tidak Islam. Dia tetap uh, begini, lah. Nggak tahu bapak tuh yang ngerti. Pak, begini Pak, Pak, Begini Pak, Begini. Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Bang izin Ya, ya, kan, kan. ya, pertama dari uh, pernyataan Abdullah ya. Kenapa uh, sebelum Allah. ayah ya, dengar dulu ya. ya sebelum kan. isla, uh, sebelum Rasulullah menjadi nabi, ayahnya itu namanya Abdullah ya. Jadi sebenarnya ya yang benar bahwa uh, orang Quraisy ya orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini sebenarnya induknya mereka ini juga dari Ibrahim ya, artinya mereka nih bukan orang Arab asli dia, dia ini Arab yang datang di komunitas Arab ya, nah, makanya dia uh, disebut eh uh, apa? Kalau orang Arab asli itu bahasanya al-arabu, kolatil arabu amanah, berkatalah orang yang uh, asal asli Arab. Ya. Jadi orang Arab nih kalau di kita disebut Arab badu ya, Arab badu. Nah,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 paganisme mereka menjadikan berhala-berhala menjadi wasilah mereka kepada Allah ya makanya orang kafir Quraisy kalaupun itu di Al-Quran dijelaskannya wala'in sa'al tawuman khalaqas samawati layakulun Allah dan sungguh ditanya kepada orang kafir Quraisy itu siapa yang menciptakan langit dan bumi layakulun sungguh mereka akan menjawab Allah jadi mereka nyebut Tuhan mereka tuh Allah karena Itulah Tuhan yang disebut di Milah Ibrahim Jadi dari kakek-kakek mereka yang terima Tetapi mereka sudah bercampur dengan paganisme Mereka di dalam wasilah mereka kepada Allah Mereka menjadikan berhala-berhala Makanya kalau ditanya uh, sama Mereka mereka menyembah berhala Mereka, -mereka bukan ber menyembah berhala Berhala itu menjadi wasilah mereka kepada Tuhan Ya jadi mereka sebenarnya orang-orang-orang kafir Quraisy ini ya dia oh, masih melestarikan contoh mereka itu ya melaksanakan haji ya umroh tapi mereka tawab dalam kanan telanjang bulan ya jadi eh, mereka sunat ya makanya orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam nggak ada satu narasi hadis pun dari beribuan bahkan jutaan hadisnya yang menceritakan bahwa ada orang kafir Quraisy sahabat Rasulullah yang masuk Islam tuh khitan, gak ada. Kenapa? Benar, Karena mereka sebelum Islam juga udah khitan. Jadi mereka itu sebelum Islam tuh khitan. Abu Jahal iya. tuh udah khitan. Jadi orang Arab ya itu mereka sudah khitan. Makanya gak pernah ada ceritanya Uthman bin Affan masuk Islam, kemudian dia melaksanakan khitan, gak ada. Gak pernah ada satu itu hadis pun mengatakan bahwa mereka khitan. Kenapa? Karena mereka memang sudah melaksanakan itu Milla Ibrahim. Makanya Rasulullah ketika dia diperintahkan summa auhaina ilaika kemudian kami wahyukan kepadamu. Nah, ini membantah kata bapak bahwa Al-Qur'an itu bukan wahyu. Jadi Al-Qur'an itu adalah seluruhnya wahyu. Summa auhaina kemudian kami wahyukan kepadamu ila anittabi' Ibrahim Hanifah Bahwa ikutilah milah Ibrahim yang lurus jadi Rasulullah bukan membawa ajaran baru agama baru dia masih uh, dia membawa milah Ibrahim tetapi meluruskan praktek-praktek yang salah di kafir Quraisy. jadi dia milah Ibrahim Hanifah milah Ibrahim yang lurus jadi orang kafir Quraisy ini Mila Ibrahim yang enggak lurus karena mereka sudah bercampur uh, dengan uh, paganisme ya Makanya istilah penamaan mereka juga ya, kemudian gini ya, penamaan Allah, ya Allah itu ya, itu di dalam bahasa Arab, jadi intinya sebenarnya ya, apa yang karakteristik Allah itu, makanya di dalam Al-Quran juga ada juga kalimat "La ilaha illahu", ya Allah, "La ilaha illahu" atau "La ilaha illahu". Ada Tuhan kecuali Dia. Disebut Dia, siapa sih Dia itu? Dia itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan eh, kita ya, di dalam menyebutkan Tuhan, ya, gak perlu menyebut Allah. Kita sebut aja yang Maha Pengasih, artinya artian yang layak untuk Tuhan. Maha, Maha itu hanya bisa disandingkan kepada Tuhan, kecuali mahasiswa. Ya, Maha pengasih oh ini berarti Tuhan artinya maha ini yang unlimited dia pengasihnya itu tanpa batas ya maha penyayang ya maha pengampun itu yang bisa disandarkan dengan Tuhan makanya kalau orang Indonesia dia menyebutkan Tuhannya dulu kan Gusti ya kalau kalau Gusti yang dia gambarkan adalah Tuhan yang dia eh, tidak beranak tidak diperanakan ya dia yang maha pengasih Maha penyayang, Maha rahman itu samalah seperti Tuhan yang digambarkan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi gambaran Tuhan yang sesungguhnya itu memang seperti itu, bukan Tuhan yang bisa beranak, bisa diperanakan, ya. Jadi Tuhan yang seperti itu. Makanya saya setuju, Bang Valen dia mengapa menggambarkan Islam ini sama dengan mereka? Memang karakteristik Tuhannya orang Yahudi dengan Islam itu sama pas di Kristen yang jadi beda tiba-tiba kok jadi Yesus yang jadi Tuhan ya kan kemudian uh, jadi karakteristik itu yang intinya tuh makanya Allah juga di dalam Al-Quran itu dikatakan dia ya dia itu yang inti dari uh, yang paling dia tolak tuh la syarikalah tidak ada sekutu jadi dia tidak mau disekutukan in Allah ala wa yawfiru maduna dhali kalimah Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa yang mensekutukan dia Sekalipun sama disekutukan sama Nabi atau utusan dia ya. Dan dia mengampunkan segala dosa yang lain Jadi kalau orang Kristen ini mensekutukan Jadi orang Kristen ini sama orang musyrik ya. Dia mensekutukan Tuhan itu dengan Yesus ya, Jadi dia masuk Inilah yang paling marah Tuhan ya. Bahkan eh, sampai ya di Al-Quran, Narasi Quran Itu kelak, Yesus itu diadili loh Wa idza qala Allah ya Isa ibna Maryam a anta taqul li an-nasi wa ummi ilahan ini sebenarnya bahasa majas artinya Tuhan itu pasti maha tahu ya wa kalau qala dan katkala Allah berkata nanti berkata dia ya, bertanya kepada Isa ya Isa apakah engkau mengatakan Tuhan selain aku katanya jadi maka uh, kata Musa uh, kata Isa wa in kuntu qultu ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsi Ya, jadi sesungguhnya kamu itu lebih mengetahui apa yang diriku dan aku tidak mengetahui e, dirimu artinya bahwa itu membantah bahwa ini fitnah keji yang disandarkan kepada isa Ya, nah, jadi isa ini akan menolak jadi siapa yang punya ide ini kok bisa aku jadi Tuhan jadi itu dibantah lah, ya. <tuh> jadi e, karakteristiknya Kemudian, ya, menarik tadi penjelasan Bang Fallen, ya, artinya bahwa nama Tuhan ini memang nggak bisa sembarangan, bahkan di al-alfal dikatakan, innamal mu'minunalladzina idha dhukirullah wajilat kurbuhun, ini di dalam perspektif Islam. Sesungguhnya orang-orang beriman tuh, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, jadi mendengar kalimat Allahnya tuh, rasa takut, ya.